Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin membacakan tentang empat burung Kang Huda Empat burung yang membawa, membawa hoki ya versi Habib Ja'far Al-Khaf Siapa sih Habib Ja'far Al-Khaf itu? Habib Ja'far Al-Khaf adalah seorang wali besar ya Wali besar yang lahir di Kudus dan dimakamkan di Kudus yang kemarin baru meninggal dunia. Jadi makamnya di Ploso. Di Ploso Kudus Biasanya para penjarah wali songo setelah mbah Ja'far Soedik ziarah ke Habib Ja'far Al-Kahfi kolal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anabihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fidda rohini amin hmm. kolak syekhuna wa murabbiru hina kolak ngendika syekhuna sopo syekhuna guru kita jadi Habib Ja'far itu guru saya hmm. wa murabbiru hina lan orang yang memelihara saya Guru yang mendidik saya itu Habib Ja'far. Rupane al Habib Ja'far, Habib Ja'far al Kaf, al Kutsi kang Bongsok Kudus Man iktafado arba'ata atatu lahu mana fiu lahu mana fiun Man utawi sapani monglamun ku iktafado gelem memelihara atau rumat sapa man ngrumat arba atatuyuren ing papat piro-piro manuk Kang. Nah, aku duluan ke rumah teman saya itu ada termasuk yang diterangkan kayak ya, Anik itu. Semua burung yang berwarna putih atau pitik, pitik Indonesia ayam berwarna putih wah fadilahnya luar biasa. Juga saya referensinya bilangnya hadis itu hadisnya. Tak tak yang ngasih kembang saya. Man memelihara memelihara tetap utawi manfaat Barang siapa yang mau memelihara empat burung Iya dia mempunyai kemanfaatan yang sangat agung atau sangat besar Habib Jafar nak ngendikau yo, rapat tak jelas ya Bahasanya orang ini Dekuku kelar tuku-tuku Kodang pikirannya padangan gitu ya Ini saya bahasa Arab kan sendiri Al-awalu kang awal Iku al-utru Al-utru Kullah Al-utru gullah kan Al utru gula ku di kamus murawir itu artanya, artinya itu burung dekuku. Habib Jaafar buru malu dekuku kelar tuku tuku kelar tuku tuku ngurumatio malu dekuku kelar tuku tuku kelar tuku tuku dekuku al utru gula. Lagu ikut tetap kedua apa man iktfaudu? Iya. Barang siapa yang mau memelihara burung utrughullah atau burung terkuku Istihtu'un utawi kemampuan Mampu li syiro ikul li Marang tuku saben saben suwiji Pengen tuku apa-apa ya adalah tercapai. Ini ku pun atau tuturik Habib Jafar Al-Kaf Habib Jafar Al-Kaf termasuk wali yang Wali abdal ya mungkin ya Ketika sebabnya Pak Ketika Habib Jafar meninggal itu adalah balak semakin banyak Balak ayah keh, Habib hmm. Luthi Anggrono Wali Kok ketika meninggalnya balaknya turun semua itu balak yang wali yang memba apa itu hmm. menyonggo balak hmm. nah, itu meninggal Itu manuk duku kelar duku Asani utawi kang kaping loro iku asukori tuh tu asukoria asukoria ku burung kepodang ini referensinya dikit kamus al-munawir asukoria itu burung kepodang lagu iku tetap kedui man ikta barang orang yang memelihara burung kepodang Fikrotun utawi pikiran Muliun kang padang, jadi pikirane padang. Ya. Barang siapa yang mau memelihara burung podang pikirane padang, coro jawana Habib Jaafar, Manuk podang pikirane padang, manuk podang pikirane padang, tapi biasanya kan gak pada jelas. Mulane konkrumati manuk podang pikirane wong Indonesia, ben Ben padang, Benuras sering Dimu anarkis dan lain-lain asalisu kang nomor telu ikus usfurul aruzi ikus aruzi burung gelatek aruzi di kamus al-munawir burung gelatek yang muda lagu iku tetap kedwe man ikhtafadhu arba'ata tuyurin Orang yang memelihara empat burung mm -hmm. istito utawi mampu livik likul lishain maring agawe saben-saben suici. Jadi mempunyai kemampuan melakukan sesuatu. Iya. Mm -hmm. yeah. Coro Habib Ja'far Kendikane Jowo Burung gelate iso otate iso. Menarik bang Jowo ku ojo sitik-sitik referensi siti-siti makhor. Sebabnya apa? Ya itu orang Jawa itu yo sistemah otak atik mato. Otak atik mato, ora siti-siti. Iya. -siti. Yeah. Otak atik mato, ora sis Iya, yeah, yang? Pripun, yang Iya, ilmu yeah. tanpa mulai song jawane. Yeah. Yeah. Iki -di buku dibuku no ya insyaallah pirang-pirang buku, sampai pirang-pirang jilid. Arabiu utawi Kang nomor papat Iku alhamul mirohatu, kamping Iku alhamul mirwahatu merpati kipas kang. Ini termasuk merpati hias. Jadi merpati hias, itu merpati kipas, ono lahur ono Jokopin, terus ono Satinet, banyak sekali. Yaitu, iki yang dengan akan Habib Ja'far, tutur beliau Habib Ja'far Al-Kahfi itu burung kipas, burung kipas bersearape, al-Hamamul mirwah, mirwahah, al-Haman itu merpati, mirwahah itu kipas. Lagu ikut tetap kedwi wong atau man ikhtafadhu arba'ata tujurin, usroton utawi keluarga. Sakinaton Kang tenang antem tentrem coro boso june khabir jafar ngendikane doro kipas kipas iku adem iswongi pasi Ben tentrem Indonesia Ben tentrem keluarga nih kipas kan eh, kipas, berarti kipas ya itu kan kipas, berarti iso iso tentrem semoga ada barokah dan manfaatnya.